Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya akan menunjukkan ini. satu aki berwarna ungu. Ini warnanya sangat bagus. Anda bisa lihat warnanya sangat bagus. Ini tensinya sekitar 1,3 senti. Ini dari tembaga, kayaknya ini bisa lihat. Ini untuk ring 6, ini untuk ring 8. Anda bisa lihat ini, kualitasnya sangat bagus, ini harganya murah hanya 100.000, bisa biar di tempat atau COD. Untuk pemesanan silahkan lihat di kolom deskripsi atau tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.